Bismillahirrahmanirrahim. Malam niki kula betul kitab Ya'natut Thalibin jos kalih njenengan kula sengaja bawa untuk memastikan bahwa cara-cara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal niku sanate muttasil. Kula jek berkali-kali ngingatkan, kecil kula nu sering dijak ziarah teng Mbah kula Fatimah, Mbah kula Fatimah ini kula sering cerita Habib Ahmad Mbah Fatimah binti Idrus bin Umar bin Arobi Terus misana ini Hamid Pasuruan Bapak kula ini ku Nur Salim bin Nur Sam Rian ku mbah kula tanggung bapak itu Seneng poso Wal tirakat Dan ini ini, ini ini. Dirakat, dirakat. Ini, aku rian itu Alhamdulillah itu ngerti ku Anak putuhku serasa tirakat tak tirakati Jadi kalau ini juga ingin tirakat Ibu dilarang ya Alhamdulillah jadi kalau habib ahmad ini tidak terkait teman-teman cari aku lagi rugi rugi ini ngerti, sampai tajetan orang-orang soleh, semputnya kanji nabi dijamin, waladhina amanu wa taba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaq wa nabihim zurriyatahum wa ma alasnahum min amalihim min C jadi misalnya ke abdul goni kok mduh swarga kelas A ini yang putu-putu yang amatir ya katus mustofa-mustofa yang tadi ini itu misalnya suarganya kelas C ini itu dihugahkan kelas A karena contoh ngamale pas pas-pasan, mereka ngereganin apa? baik jadi kayak rugi aslin di tirakat mereka tirakat-tirakat kok pakai melok? baik terus jadi ya mulanya terus hakeh nih wong alim, dora alim perkaranya ya, ini buat jadi dianggap barokah kayak baik Cuma baik, Ibu, berarti biro. Nah, kaji nabi, karuan ruangan nanti turun, anak kiamah Yomi Mbahmu gitu ya turun pitus tuntas. masalahnya kapasitasnya ini. Tiga, kalau akhirnya ketika ampun dewasa, kalau nanti khatam Quran, pas batu, ngapalah, kan, Ibu? Nah, Yutauposo, kalau bikin Poso, Yutauposo, Batam, plus Dino. Jadi, kalau tahu tirakat, gara-gara tua-tua tinggal Bapak, gue sih tirakat Mbahmu. Tapi, putumu biasanya tirakat waduh free. Tapi pun pun kolam, Pak Terus kalau nanti pas hatam nanti puasa 40 hari, nyukuri hatam Quran. Ini kayaknya kalau cerita Pak Hidup. Terus kalau masih imut, ketika sering ziarah atau nembah, ini pasti Bapak ngetikan wong sengora, Bapak wong tuaniz, zaman nurib. Ketika wong tuaniz kabundu kok jadi apik, sering mendoakan itu kuti Baron, di wali Dahiya masih ditulis, sekarang berstatus baik, meskipun dulu kurang baik apalagi kalau yang su dulu sudah baik sekarang tambah apa? baik dulu itu saya membaca teks itu nanti kalau bacakan di, di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab iana ini tapi saya kalau ngaji ngaji Mbah memo terus sering ketemu Para ulama kalau istivada teori itu pasti benar saya ulang lagi pasti benar karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW Sugeng dan tidak iman itu setelah nabi wafat atau intakolailarrafikil a'la kok dia iman Imannya makbul atau merdut? Makbul Artinya orang ses sespesial nabi saja Yang zaman sugeng ada orang tidak iman Setelah nabi wafat orang ini iman Imannya akan diterima Artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal ya. Misalnya dulu saman beung Tuhan kurang baik Setelah meninggal Baik, ini masih bisa merubah status anda yang dulu akun liwalidehka menyakiti orang tua Bisa anda berubah jadi barun liwalidehka Dan banyak diantara orang-orang yang menang, menangi Nabi, buatan iman kayak gak ada Mereka datanya orang lengkap Coro deh, nih Bahamun tuh sering cerita ke kita Kabul Akbar itu menangi kanjeng Nabi ini dia orang iman Beda dengan Salman al-Faris Al Karena Taurat yang dia baca al Al-Naysar bin Ka'bil akhbar. Al -lamani fi nabiun akhir zaman nah, data yang dia terima bi ketika melihat Rasulullah s.a.w ketika melihat muhayyahhu tampangnya nabi wajahnya nabi Jawa perawaannya Nabi itu Ini jelas Nabi Maulidu di Makkah sudah benar Wajratu di Madinah sudah benar Tapi zaman Nabi Sam Sam itu ya Syria, Libanon itu belum dikuasai Islam Sehingga menurut dia ini kurang satu Karena kurang wasultan Bisa Sehingga dia akhara Islam Dia menunda Islamnya Tapi se atau wafat Dipimpin Abu Bakar Akhirnya dipimpin Umar Fatah Umar ini Fatah Terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu di -disha. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi Sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin. Dan itu juga mukminnya sah. Nah, kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat Baik, ini insya Allah merubah status Anda yang dari akun di menjadi baron di nah, Kalau sudah baron ya mungkin a kalau ahsan. Kalau sudah baik ya tambah. Baik. Terus nih, angsal baron. kitab tuh Ini bakar sato. Sohibul Yana. Jadi kalau sanat saya, Habib Ahmad semuanya sama, misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Zubair pakai masku mambang, dia Mahfud termas, beliau menangis Said Abi Bakar, apa satu. Kalau di Said Muhammad biasanya lewat abahnya Said Alawi, Said Abbas itu sudah sama-sama ngaji sama Said Zaini Tahlan. jadi seperguruan dengan Said Abi Bakar, apa satu. Setelah itu Said Zaini Tahlan terus ilah Rosulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ngee mangke tipatusi teng yaanatul Tolibin juz dua, kita Abdul Jannahis. Niki lawas mongkon. Sampeyan ora takok, hati sedo iftaurah, ora pinter kok takok. Wah, ger takon moco malah bingung. Soalnya percaya saya Tabib Bakar Sato, beliau itu orang alim ulama. mesti itu yang ter Karena orang-orang seperti saya Tabib Bakar Sato, orang yang paling takut mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mangkazdza ba'al ya muta'amidan falyataba makadahu. Minanar. Orang yang mendustakan Nabi jatain rokok Kan nggak mungkin orang milih masuk Rokok, artinya kalau beliau bilang Kuala Rasulullah pasti tidak Kizbu Allah Rasulillah Karena mereka mesti takut Kizbu pada apa? Rasulillah Paham okay? Artinya kalau memilihkan hadis Pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah Min Rasulillah Bola wajah ya ini yang gampang kamu, jadi yang pun kadung nakal, bapak es kadung mati itu jadi kesempatan no? merubah status, no? apa? status, wa ah, status ini <laughs> status menyakiti menjadi baik kaya remunasi, baron yes, ini kan potongan-potongan rapati baron potongan-potongan gimana -potongan. <laughs> ini ngapi orang tua ngel kadang ngibito model, orang tua ini di versi kita punya apa? karsi. Tsawwadu global wahibismillahirrahmanirrahim wa ini hadis favoritnya bapak kulon, bapak kulon sering ngandani tonggo tonggo. tapi kulorian zaman bapak sugeng nakal pak yai dan bapak gak popo, ditebus bisa iki. <laughs> terus ngingin kesempatan, karena aku berani bapak mau hilang, degu sering ribet. <laughs> sanggeng suwenera dizaroi, patois degu di bakar jagung, ribet. mus <laughs> <laughs> ribet, kadang-kadang teng diso patok patok nu ni mau nilang. dia nih degu kayu jokenten LPG mawon patok utoh, nuriyan terus sering hilang, nuri. <laughs> baru kayak LPG dapetan apa? dapetan apa? hilang terus ini wonten cerita wali menurut orang-orang Paham ya Alhamdulillah, orang-orang faham Alhamdulillah lho aku seneng, dia murid goblok ya seneng aku sering motivasi aku udah kanco, santri sarang aku buat nanti mojok kitab mu'en apa alfiyah, macam ini suam taufik gak tahu kok, kan? ora udah tahu kitab duur-duur mari nyanyi bahamun, terus sopan jadi dia goblok ku sengaja Ora apa kaya ini pinter kok disaingi kalau nah, kaya ini pinter ya kaya goblok wajah jadi tawaduk lah mulai sampai gak goblok, anggap bocah apa? tawaduk Ora kepengen saingan sampai apa? kaya ini kalau sampai nelek aku ya tawaduk mereka habib dua sampai ganteng untuk saingi <laughs> jadi soalnya wajah seluruhnya pusing gampang lah Nak goblok, tawaduk sampai kaya ini gak kepengen saingan sampai apa? ya ini lana pinter yo beneran ngisi-ngisi ngisini, ya ini ulang-ulang itu darah pinter jadi seneng beneran bangga di murid pinter darani ini goblok ya seneng beneran yang ingin jadi kita anggap gampang islam sampai digedingi wong ya barokah ngelebur dosa disenengi ya barokah didungan masalahnya islam tuh penak jadi kita ini diberi resep rasulullah yang luar biasa jadi digedingi wong ya ganjaran ngelebur dosa disenengi ya ganjaran di tidak ada, no, kurang apanya <tuh> harmonis seperti bujo ya, sudah jadi harmonis ada nah, lagi tukaran, yuskitun nafakoh <laughs> tukaran itu, wajib nafakohi, karena kita ingin mendid tukaran terus <tuh> <tuh> mereka nak nusus, iku yuskitun nafakoh Penak betul? jadi kita ingin nusus, bujomu picu supaya nusus <tuh> <tuh> nak ingin rewel, purek, gugur nafakoh, cuma ada orang yang jatah <tuh> sebabnya kalau aku ingin aku ya sebabnya Islam itu enak sebabnya wau kata dawe set Ali tadi asrakol kau nubtihajafi wujudil mustafa nama ahmad wali ahlil kau nama unsun wa sururun kot tajadat sebabnya anak Islam aku seneng lorok ya seneng lebur dosa sebabnya sehat ya seneng manfaat Yes sebabnya asik subhanallah